Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sehat dan salam bahagia. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, e, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang guru honorer jadi tentang informasi eh, keberlanjutan tentang nasib guru honorer di tes P3K tahap kedua ini namun sebelum Bapak Ibu menonton video kami lebih lanjut silakan Bapak Ibu menekan tombol like subscribe dan tekan tombol lonceng agar Bapak Ibu bisa menonton video-video terbaru dari kami baik Bapak Ibu guru semua kali ini saya akan membuka ya salah satu info yang saya kutip dari beranda atau link belajar di rumah.org nah, dalam beranda ini tertulis alhamdulillah Pemegang kode XP1 XP2 dan XP3 hasil seleksi tahap 1 dipastikan besar lulus seleksi P3K tahap 2. Jadi pada informasi kali ini bagi Bapak Ibu guru yang kemarin lulus atau yang kemarin sudah lulus pada tes P3K tahap 1 dengan memiliki kode X, 1 P2, dan P3 Maka dipastikan nasib Bapak Ibu di ujian seleksi P3 kata 2 besok Bapak Ibu akan lulus Nah, selanjutnya Bapak Ibu Untuk informasi lebih jelasnya Silakan simak ulasan berikut ini Bapak Ibu Tak perlu kecewa bagi guru honorer yang belum lulus ujian P3K tahap 1 karena masih ada kesempatan untuk ikut seleksi di tahap 2 dan 3 untuk itu coba cek alur seleksi kompetensi di bawah ini. Nah, jadi informasi kali ini bagi bapak ibu yang kemarin tes P3K tahap 1 tidak lulus. Ini Bapak Ibu jangan kecewa Karena Bapak Ibu masih memiliki dua kesempatan Yaitu tes di tahap 2 dan di tahap 3 besok Kemudian Bapak Ibu simak alurnya Nah ini untuk alur seleksi kompetensi Tahap 2 P3 ke tahun 2021 Ini yang pertama adalah Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama bisa mengikuti seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Jadi di seleksi P3K tahap 2 besok, itu yang bisa mendaftar adalah Bapak Ibu Guru yang kemarin tidak lulus di tahap pertama lalu yang kedua Bapak Ibu pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada tahap pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian nah terus alur seleksi kompetensi tahap 2 besok itu Bapak Ibu jadi yang bisa ikut ini Bapak Ibu yang kemarin ikut tes pertama dan sudah meregistrasi ulang Untuk melakukan cetak kartu ujian yang kedua Lalu yang ketiga Bapak Ibu Pelamar yang masuk ujian seleksi ke teknis Kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus Pada tahap pertama Melaksanakan ujian seleksi tahap dua Yang keempat Panitia akan mengumumkan hasil ujian seleksi tahap kedua Kelima, pelamar yang tidak lulus Dapat menyanggah terkait Hasil ujian seleksi Tahap 2 Dan yang keenam, panitia Akan mengumumkan hasil sanggahan di mana hal tersebut Bersifat mutlak Dan tidak dapat Diganggu-gugat Lalu yang ketujuh, pelamar Yang dinyatakan lulus Melakukan pemberkasan Jadi ini adalah alur Alur ada 7 Bapak Ibu alur untuk bisa mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap 2. Nah yang paling penting Bapak Ibu ya ini silakan Bapak Ibu simak betul-betul itulah jadwal ujian kompetensi 2 jadi ini ya tadi yang di atas adalah jadwal kompetensi 2 dan ini Bapak Ibu 6 kategori guru honorer. Yang berpeluang besar lulus ujian P3K tahap 2 Nah jadi Bapak Ibu bisa simak Di ujian P3K tahap 2 besok ini Ada 6 kategori guru honorer Bapak Ibu Yang dipastikan lulus Nah siapa saja Bapak Ibu dari 6 kategori tersebut Mari kita ulas satu persatu Bapak Ibu yang pertama Bapak Ibu adalah pelamar dengan kode XP1P2 dan P3. Jadi untuk guru honorer yang pertama yang besok lulus pada seleksi tahap 2 adalah pelamar yang lulus XP1 XP2 dan XP3. Nah, terus yang kedua adalah pelamar dengan kode YP1, YP2, dan YP3 Nah ini besok Dipastikan akan Lulus pada seleksi Tahap 2 Nah, yang dimaksud YP1, XP2, dan XP3 Ini apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita simak Ulasan di bawah ini Nah, Y ini kode Bapak Ibu, sedangkan P1 Ini lulus berdasarkan Passing grade passing grade 1 artinya lulus YP1 berarti Bapak Ibu lulusnya murni mencapai passing grade yaitu 320 ini kodenya YP1 namun jika kodenya YP2 ini adalah Bapak Ibu guru honorer yang umurnya di atas 50 tahun ini kategori YP2 sedangkan untuk kategori YP3 ini hanya kompetensi teknis yang passing grade-nya diturunkan Jadi jika nanti Bapak Ibu lulus pada kode YP3 Ini berarti Bapak Ibu lulus dengan penurunan passing grade Salah satu contoh pada guru kelas SD yaitu 270 Nah itu nanti kodenya YP3 Kemudian Bapak Ibu, untuk kode YP1, YP2, dan YP3 Ini dinyatakan lolos ambang batas berdasarkan kategori masing-masing Tapi tidak lolos tahap 1 karena tidak mendapat formasi Pelamar dengan kode ini dapat menggunakan nilai pada tahap 1 untuk tahap kedua dan 3 dengan syarat memiliki jabatan dan formasi yang sama. Nah, untuk penjelasan di sini, Bapak Ibu, ya, jadi yang mendapatkan kode YP1, YP2, dan YP3 ini, ini besok akan dipastikan lolos, Bapak Ibu, dengan catatan, ya, dengan catatan Bapak Ibu tetap memilih di sekolah asal ya jadi dinyatakan lolos ambang batas berdasarkan kategori masing-masing tapi tidak lolos tahap satu karena tidak mendapatkan formasi pelamar dengan kode ini dapat menggunakan nilai pada tahap satu untuk ke tahap dua dengan syarat memiliki jabatan dan formasi yang sama artinya begini Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu ikut ujian P3 kata dua dan nilainya itu tidak mencapai passing grade nilai tahap pertama ini bisa Bapak Ibu gunakan bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjadi acuan bahwa Bapak Ibu dinyatakan lolos tetapi dengan syarat formasi yang Bapak Ibu Lamar atau formasi jabatan Yang Bapak Ibu pilih Itu masih sama dengan yang tahap 1 Contoh kemarin Tahap 1 Bapak Ibu Memilih eh, formasi Pendidikan guru kelas SD nah, Sedangkan Di tahap 2 Bapak Ibu juga Memilih formasi yang sama Tidak memilih Formasi lain seperti guru agama Atau guru penjas olahraga nah, Itu nanti Nilai Bapak Ibu yang YP1, P2, dan P3 pada tahap 1 ini tidak bisa digunakan Tetapi kalau Bapak Ibu tetap memilih pada formasi guru kelas SD Nah nanti nilai di tahap 1 masih bisa digunakan Dan untuk tahap 2 ini Bapak Ibu selain yang dinyatakan kelas besok Yang mendapatkan kode YP1, P2, dan P3 ada juga untuk tahap 2 akan ditentukan dari nilai yang paling tinggi Jadi besok pada ujian P3K tahap 2 Itu adalah guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik Tinggal memenuhi nilai sosial, kultural, dan wawancara Nah untuk tes P3K tahap 2 besok Ini bagi guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik ini dipastikan lolos tinggal memenuhi nilai sosial kultural dan wawancara kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah berita yang paling hangat dan terbaru lulusan PPG Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang ikut ujian P3K tahap 2 dan Bapak Ibu dinyatakan lulus PPG pada tahun ini ini nanti akan diprioritaskan untuk lulus P3 kata 2 Jadi selamat dan berbahagialah bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut PPG dan lulus pada tahun 2020 ini Lalu kategori 3 dan 4 berpeluang tinggi lolos tahap 2 karena sudah tidak ada lagi untuk pengujian formasi. Nah, berarti Bapak Ibu kategori 3 dan 4 ini ini besok dipastikan lolos untuk mengikuti ujian P3K tahap 2. Kemudian Bapak Ibu yang nomor 5 guru non afirmasi mencapai passing grade paling tinggi. Jadi ada guru yang belum usianya 50 tahun, belum usia 35 tahun tapi dia memiliki nilai passing grade yang paling tinggi, yaitu di atas 320 atau 320 pas. Nah, itu nanti juga uh, targetnya juga bisa lulus P3K di tahap 2. Lalu yang keenam mencapai passing grade tiga tanpa saingan. Jadi, dia melulus passing grade, baik passing grade YP1, YP2, maupun YP3, tetapi dia tidak ada saingannya. Nah, itu nanti yang akan dipastikan lulus pada tes P3K tahap 2 yang akan datang. Demikian, Bapak-Ibu, informasi dari kami tentang informasi kelulusan P3K tahap 2, yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Demikian Dari kami, informasi dari kami Semoga bermanfaat Salam sehat dan salam bahagia Kami akhiri taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh